Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Belovers, lovers Leslar Lovers lovers kalian halo, Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar kabar dari idola kita halo, dan Rizky halo, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Tesla tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Di kabar pertama kita mendapatkan tentunya kabar bahagia. Alhamdulillah persahabat untuk lagu insan biasa tembus 17 juta viewers Dan alhamdulillahnya juga ya persahabat ya Tentunya insan biasa masih masuk di jajaran trending Dan masuk video musik terpopuler nomor 7 Wow ini keren banget persahabat Congratulations untuk 17 jutanya buat lagu insan biasa Dan video musik terpopuler nomor 7 di youtube Terus streamingnya untuk warga Konoha Streaming terus lagu-lagu Bunda Westi Keciorah Kita simak bersahabat, begitu banyak tanggapan yang positif Diantaranya dari akun Instagram Azrurahmi mengatakan 17 juta lagu Insan biasa, rumah singgah 1 juta semangat lanjut Wow, Masya Allah Congratulations juga untuk lagu Rumah singgah yang sudah tembus 1 juta Viewers Kemudian juga bersahabat, selanjutnya ada tanggapan dari akun Instagram? Endang Suistina mengatakan, Masya Allah, Tabarokallah, alhamdulillahirobbilalamin, Rabbil Tetap semangat streaming, makin sukses, bersinar cemerlang, kejar aku, amin, Yarobal Alamin. Begitu banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang baik, orang tulus, mencintai Lesnar Family. Mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian juga persenabat ada informasi dari L2W, 8 tips, vote SCTV Music World 2023. Yang pertama, SMS rutin. Dan kita lihat juga untuk berikutnya, ternak akun, ikuti arahan SMS serempak, vote terus, vote di aplikasi video, likes di media sosial, SS perolehan vote, yakin menang itu tipsnya persahabat. 8 tips cara voting untuk Buna Lesi Kejora di HTV Music World 2023 Jumlah likes memang penting karena terlihat, tapi vote seperti di aplikasi video dan SMS juga sangat penting kalau bisa seimbang di ketiganya. Jadi jangan lengah di dua aplikasi lainnya, terus vote di aplikasi video 15 menit sekali dan SMS rutin setiap hari dengan SMS Renpack ini tentunya himbauan buat warga konoha dan 8 tips juga cara voting SCTV Music World 2023 untuk Bunda Lesti dari ew 2 semangat untuk kita semuanya, yakin kita menang, kemudian juga berikutnya kita di postingan Bunda Lesti Kejuara 2 hari yang lalu mengunggah video ini video Bunda Lesti yang mengcover lagu rumah singgah, namun di postingan Bunda Lesti ini pun dapat pujian langsung dari penyanyi aslinya bersahabat ya, langsung dari Fabio Acer yang tentunya berkomentar benar-benar syahdu thank you Dedek Lesti udah mau nyanyiin lagu ini Masya Allah banget persahabatan langsung mendapat ujian dari penyanyi aslinya kita lihat juga ada tanggapan lain dari akun Instagram Riana Sari Arinal sebagai gubernur Lampung disitu tentunya berkomentar Dedek sayang ibu kangen dikangani langsung oleh ibu gubernur Bunda Lesti Masya Allah Sukses untuk Bunda Lesti dan terus berkarya, kita yakin karyanya begitu diminati oleh semua banyak orang Kemudian juga untuk berikutnya sahabat kita lihat di Tribalit Ini mengunggah Bunda Lesti Kejora sebagai fans favorit Wow, Masya Allah, dengan lagu insan biasa, makin bangga sekali ya Dan pastinya makin kagum dengan sosok Lesti Kejora Bismillah, Bunda Lesti akan terus berkarya Dan selalu memberikan karya terbaik Kemudian juga kita di postingannya Leslar Entertainment Satu jam yang lalu, Leslar Entertainment ini mengunggah postingan persahabat, dia ada foto Leslar dan BBL nih Ngasih THR, dikasih THR Tanda-tanda akhir bulan, kalian ada di posisi mana sekarang? Posisi Papa Bunda L atau di posisi BBL nih? Siapin Chris Ah katanya itu bersahabat Yaduh Masya Allah banget nih kira-kira kalian Ada di posisi mana? Posisi Papa dan Bunda? Atau posisi Abang L? Duh Masya Allah pokoknya tentunya kita bangga dengan Lesnar Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia Untuk kita semuanya juga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin namun postingan ini pun persabut begitu banyak tangkapan kapan komentar yang diberikan Di antaranya Dari akun Hakaniyati Sudah posisi pandanya Abang Min Masya Allah, Allah Buat Bapak Bishafaq Allah Semoga segera pulih Bisa kembali beraktivitas, Bunda sama Abang juga sehat-sehat Bahagia terus kalian bertiga dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu SWT, Saya-saya juga buat mimin dan kita semuanya. Amin ya Allah, ya Alamin. Ini doa baik banget nih, wajib kita aminkan. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Amin. Dan pastinya juga kita masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar.